Sepatuku kulit lembu Ku dapat dari ibu Karena rajin membantu kering ada sepeda Sepedaku roda tiga Ku dapat dari ayah Karena rajin belajar Tok-tok-tok ada sepatu Ibu karena rajin membantu Hai guys jangan lupa ya subscribe dan tekan tombol loncengnya dan tekan like Oke okay, terima kasih